I'm not Datang pa katun eh Antua bawa daman Den suka cita Parhibur hati yang buka Dalam iman dan percaya kepadanya, Yesus Jerusalem kita dari tanahnya ada berkat melimpah yang terbentang luas di tanah air tercinta terus maju kita ke Seluruh dunia tentang namanya yang besar. Kita bisa lalu tak pulang, dan tidak saling bertatap muka hanya lewat lagu ini. Namanya. Selamat matang saudaraku Yang ada di tanah Sumatera Selamat matang saudaraku Yang ada di daratan Jawa Yang ada di Pulau Dewata Selamat Natal, saudaraku Di NTB dan Kalimantan Selamat Natal, saudaraku Di Negeri Seribu Pulau Malu Yang ada di sungai Di daratan Jawa Mm -hmm. Jesus put on the Sudah